Raut kekecewaan tak dapat terhindar dari wajah para pemain Madura United. Mereka berjalan keluar lapangan sambil tertunduk lesu melihat hasil pertandingan di Stadion Gelora Madura, Pamekasan, Rabu malam tanggal 28 Agustus tahun 2019. Dalam laga ini, Madura United tidak menang, tidak juga kalah. Mereka ditahan imbang 1-1 oleh tamunya, Semen Padang, dalam laga tunda pekan ke-7 Sopeliga 1 2019. Meski tidak kalah, hasil ini sulit diterima. Madura United yang berstatus tim papan atas tak dapat berbuat banyak menghadapi Semen Padang. Permainan mereka monoton, padahal tamunya merupakan tim yang sedang menghuni posisi dasar klasemen. Kami belum bisa meyakinkan pemain untuk tampil lebih baik. Kami sudah mengalami peningkatan dalam penguasaan bola. Sementara lawan hanya punya satu tembakan tepat sasaran dan berbuah gol, ucap Prasiman, pelatih Inter Madura United setelah laga. Satu gol yang dicetak oleh Madura United merupakan gol bunuh diri. Bola sepakan Alfat Fatir berusaha dibuang oleh Agung Prasetyo yang malah masuk ke gawangnya sendiri pada menit ke-18. Selebihnya, Madura United memang mendominasi permainan. Tapi, tim berjulukan Laskar siapai kerap itu tak bisa berbuat banyak di depan gawang. Dalam situasi itu, Semen Padang melakukan serangan mematikan. Karl Max melepas tembakan dari luar kotak penalti yang menjadi gol penyama kedudukan pada menit ke-78. Ini menjadi pelajaran berharga buat kami sehingga gol itu terjadi. Awalnya mungkin kami terlalu banyak salah, tapi kami sebenarnya memulai laga dengan baik. Gol bunuh diri itu terjadi berkat permainan agresif kami, ucap pelatih sementara Madura United itu.